Kalau ini uh, di akhir tahun ini terjadi sesuai target, kita alhamdulillah tiga tahun berturut-turut sudah mencapai 100% atau lebih. Uh, kalau begitu, uh, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, di sini sesuai dengan topik, Uh, kita akan bicara mengenai bagaimana kita meleverage operational excellence dengan data analytics, uh, tapi sebelum saya mulai uh, Saya memperkenalkan diri, nama saya Javis Wardin, saya uh, Deputi Perencanaan di SKK Migas Ya tadi saya senang sekali bisa melihat Pak Amin, saya nggak tahu apakah Pak Amin masih di uh, di apa di channel ini Pada Dulu waktu saya masuk SKK Migas Tahun 2017 itu kepala SKK Migas adalah Pak Amin dan beliau memang sudah melakukan waktu itu, eh, bagaimana eh, data dan digitalisasi di SKK Migas itu dilakukan. Jadi, beliau memang sangat berpikir, sangat ke depan, mengenai data. Jadi, pas sekali tadi, bahwa Pak Amin, eh, Pak Amin eh, bisa bisa membantu kita tadi eh, dalam memberikan pencerahan. Nah, di sini saya akan bercerita sedikit bagaimana SKK Migas itu kami kasih itu akan meneruskan bagaimana me apa, memanage oil and gas Indonesia dengan datanya yang samper gitu, dan beberapa program, ada yang baru, beberapa program ada yang sudah meneruskan dari yang dilakukan oleh Pak Amin kemarin. Saya ke slide berikutnya, sebentar. Nah, di sini adalah proyek kebutuhan energi Indonesia. Jadi, yang perlu dia, di sini sangat simpel, yaitu di tahun 2020 kebutuhannya minyak itu sekitar 1,6 juta barrel, di 2030 naik lagi, di 2050 uh, naik lagi. Nah, sedangkan produksi kita sekarang ada sekitar uh, dari target 750 ribu barrel oil per day, uh, itu turun karena adanya... Apa, karena adanya covid ya dan harga minyak rendah. Nah, tapi walaupun begitu kita tetap saja mempunyai gap yang nanti kita lihatkan ke depannya seperti apa nah ini juga kita lihat harga minyak ya dari uh, 2010 harga minyak yang sangat volatile ya apalagi semenjak adanya oil shale booming di Amerika di mana para pemain besar mulai mema memainkan portfolionya kembali ke yang oil shell tadi, yang mungkin uh, biayanya lebih rendah daripada uh, yang konvensional. Jadi, semenjak itu, harga minyak tidak pernah lagi berkisar antara sana. Harga minyak masih terus turun. Nah, dengan adanya COVID kemarin, ini sangat mendadak, ya. Uh, inilah uh, posisi perusahaan-perusahaan di dunia, mulai dari National Oil Companies sampai Oil Major, ada perusahaan-perusahaan khusus untuk Shell ada yang global independent, ada yang di Kanada dan lain-lain. Nah, ini semuanya menurun ke rata-rata 30% capex-nya. Ya, capex itu adalah investasi awal yang nantinya akan mendapatkan uh, produksi yang yang yang yang ke depan. Nah, ini turun, ini menjadi salah satu challenge di kita uh, juga. Nah, akan tetapi uh, walaupun dengan dengan kondisi yang sangat sulit ya, ini beberapa hal positif sebelum saya masuk ke Uh, mengenai data analytics dan dan digitalisasi bahwa dulu sewaktu kita, uh, Pak Amin masih di SKK Migas ada program namanya komitmen kerja pasti di mana blok-blok uh, yang akan berakhir dalam beberapa tahun ke depan kita uh, pemerintah membuat keputusan tapi ada ada syaratnya syaratnya adalah harus ada dana yang disisihkan untuk melakukan komitmen kerja pasti dengan melakukan investasi di eksplorasi Nah, salah satu investasi eksplorasi yang dilakukan adalah di Jambi Merang. Ini adalah ini adalah seismik terpanjang uh, seismik terpanjang di Asia Pasifik dalam 10 tahun terakhir. Nah, ini merupakan uh, tonggak sejarah karena sebelumnya uh, tidak ada yang sepanjang ini. Dan ini melibatkan kalau dilihat gambarnya, itu seperti Pak minta tadi sampaikan, bahwa data itu penting, itu yang berwarna hitam garis-garis, uh, Ya, itu banyak data-data baru, data terbaru yang mungkin bisa uh, diberikan, uh, memberikan hasil yang sangat baik. Nah, nanti uh, data ini diharapkan bisa menjadi beberapa blok, karena blok itu akan ukurannya lebih kecil daripada data yang ada, uh, jadi uh, mudah-mudahan ini bisa menemukan yang kami sebut uh, biasanya sebagai giant discovery. Ini panjang sekali ya, 30.000 ribu kilometer. Nah, Alhamdulillah juga di Indonesia masih ada eksplorasi, walaupun mungkin belum giant discovery, kita masih ada beberapa discovery di semester 1 di tahun 2020. Bahkan yang berwarna hijau ini kita targetkan di kuarter 4 ini akan mulai berproduksi. Produksi bisa mencapai 3.000 barrel oil per day yang nantinya bisa terus naik menjadi 5.000 sampai 6.000 barrel oil per day. Nah, jadi eksplorasi masih, masih ada menjadikan. Kemudian salah satu parameter yang dibutuhkan untuk sebuah perusahaan minyak uh, adalah di bisnis oil and gas adalah reserve replacement ratio, di mana berapa besar reserve yang berhasil dikembalikan atau ditemukan uh, dibandingkan dengan reserve yang diproduksikan di tahun tersebut. Nah ini kebetulan kita combine antara oil and gas, kita berhasil, ini uh, kalau ini uh, di akhir tahun ini terjadi sesuai target, kita alhamdulillah tiga tahun berturut-turut sudah mencapai 100% atau lebih. Sedangkan tahun-tahun sebelumnya itu masih uh, belum mencapai 100%. Nah, jadi artinya yang kita produksikan itu bisa berhasil kita uh, temukan. Jadi secara teori reserve-nya mungkin kurang lebih sama. Tapi memang untuk minyak itu masih belum 100%. Uh, karena kita sekarang lebih banyak uh, ditemukannya ke arah uh, gas. Nah ini yang tadi saya sampaikan di mana seismik uh, di area terbuka ya 30 ribu km yang waktu itu dibuka oleh Pak Pak Menteri eh, SDM Pak Farif. Pak nah, sekarang kita lihat apa yang akan kita lakukan ke depan dan bagaimana data itu sangat sudah sudah menjadi wajib ya dilakukan untuk mensupport ini. Jadi untuk rencana jangka panjang bisa dilihat di sini. Yang pertama perlu dilihat adalah di grafik ini ada tulisannya RUEN rencana umum energi nasional yang dikeluarkan tahun 2017 2016 2017 yang waktu itu mengatakan bahwa potensi uh, produksi Indonesia akan mengikuti garis merah putus-putus. Ya, saya ulangi, garis merah putus-putus. Alhamdulillah sekarang saja itu kita ada di titik 2020 itu di nanti di 705 itu karena itu sudah meng, uh, outlook berdasarkan kondisi yang ada Covid uh, dan lemahnya harga minyak. Jadi kita sekarang itu sudah sekitar 200.000 di atas apa yang kita prediksi di 2016 2017. Ya, jadi kita doing well dari sisi sini walaupun ini masih jauh di bawah uh, kebutuhan uh, kita. Nah, kita harus me me merubah tren ini, kita harus naik. Ya. Nah, kalau di zaman uh, di, apa pemikiran yang sebelumnya adalah Uh, natural decline itu adalah lapangan-lapangan berproduksi yang kemudian terus turun karena secara natural seperti itu. Nah, kalau kita melakukan sesuatu ke lapangan tersebut, maka muncullah uh, area yang berwarna hijau. Jadi yang tadinya uh, decline-nya itu sekitar 20-25%, sekarang hanya 3-4%, tapi masih decline, masih turun. Nah, biasanya pemikirannya adalah kita perlu melakukan IOR yang sebenarnya cost per barrelnya bisa lebih tinggi, dan itu merupakan teknologi baru yang masih diusahakan atau melakukan eksplorasi. Nah, yaitu abu-abu dan warna oranye di atas. Nah, di sini kami e, mencoba menelurkan strategi baru di mana yang kami sebut transformasi, transformasi resource to production. Apa itu? Itu adalah potensi-potensi yang ada tapi stranded. Dia terkuncinya oleh dia terkuncinya oleh e, bisnis proses atau keputusan. Nah, kalau yang warna abu-abu dan warna oranye eksplorasi itu lebih mengarah ke arah uh, itu lebih mengarah ke uh, subsurface atau istilahnya buatan Tuhan ya. Tapi kalau yang abu-abu yang unggul yang purple, itu sudah ada, uh, tinggal bagaimana itu bisa diproduksi. Kalau tidak ekonomis, apakah perlu uh, diberikan inisiatif di dan lain-lain. Nah, jadi ini yang kita sedang usahakan dan itu dibutuhkan. Uh, data. Uh, kemudian untuk mencapai ini jadi ada empat yaitu kita mempertahankan tingkat produksi existing yang tinggi, kemudian kita menerformasi sumber daya ke keproduksi. Kemudian kita mempercepat yang IOR, yang dalam hal ini yang sangat besar adalah chemical, IOR, dan kemudian mencari penemuan eksplorasi untuk yang kita targetkan giant discovery. Untuk gas, kurang lebih sama. Kita mempunyai apa strategi di mana ada yang namanya transformasi sumber daya ke produksi. ya Kalau di gas memang tidak ada IOR nah untuk mencapai tersebut ada kita menyebutkan Indonesian Oil and Gas 4.0 4. 4.0 ya menuju ke 1 juta barrel oil per day minyak di uh, tahun 2030. nah apa yang harus kita lakukan? nah jadi yang pertama harus ada clear vision clear visionnya itu menuju 1 juta barrel kemudian SKK Migas harus menjadi organisasi menjadi center of excellence. nah kemudian ini sesuai dengan topik hari ini digitalisasi jadi kita memastikan digitalisasi itu termasuk di dalamnya penggunaan data secara optimal untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Tapi digitalisasi tidak hanya terbatas di data subsurface, tapi juga ada yang kami sebut wonder service policy. Jadi kita mau membantu uh, investor daripada pergi ke banyak rumah, datang saja ke SKK Migas, SKK akan menemani kemana-mana. Nah, terakhir ada komersialisasi. Nah, semua ini membutuhkan data, semua ini membutuhkan data dan itu yang yang yang nanti beberapa contohnya kami tampilkan uh, di sini. Nah, ini kalau dilihat dari migas uh, industri migas di Indonesia tahun 2020 ini ya. Kita tadi Pak Amin sempat sampaikan ada 68 cekungan yang belum dibor. Ya, jadi dari 128. Jadi masih banyak yang yang uh, potensi yang masih belum dibor. Asetnya adalah 841 triliun areanya itu 750.000 km persegi itu lebih lima kali lipat dari uh, oil palm uh, ini ya apa namanya perkebunan uh, oil palm kemudian ada sekitar 23.000 pekerja K3S atau uh, kontraktor kerja, uh, apa uh, perusahaan minyaknya ada 630 uh, offshore platform ya ada 130 193 working area ada 30.000 sumur dan lain, -lain tidak hanya di situ tapi juga ada tiga pabrik LNG tiga lima pabrik uh, LPG ada juga alat-alat offshore dan ada pipa sepanjang dua puluh nah ini sebenarnya kalau dilihat ini sudah yang dimanage oleh SKK Migas adalah aset kelas dunia kenapa karena tidak banyak perusahaan yang memanage aset sebanyak ini ya untuk itu dibutuhkan sistem yang kelas dunia juga yang tidak bisa lagi dilakukan dengan cara-cara konvensional Nah ini data volume ya, tadi saya sebutkan 193, 194 blok, sumur, kemudian ada berapa data seismik, berapa lain, ada, ada hampir 40 ribu lain untuk, untuk, untuk seismik 2D, ada hasil survei 3D, ada hampir 350, dan dokumen-dokumen yang lain. Jadi ini mulai dari data fisik sampai data digital, uh, data digitalnya mungkin masih digital berbentuk PDF atau PowerPoint dan lain-lain yang belum, Mungkin belum belum teradvance kita ada well logs, ada markers ada macam-macam data yang ada Nah ini data-data ini tersebar se-Indonesia mulai dari apa Aceh sampai ke uh, Papua Nah apa yang harus kita lakukan untuk itu yang kami lakukan adalah itu uh, kami membuat beberapa sistem yang memang Pak Amin tadi benar sekali bahwa ini dibutuhkan orang-orang uh, yang mempunyai visi dan mengerti mengenai IT Ya. yang pertama adalah kita mulai dari kegiatan eksplorasi. Kita ada namanya uh, Integrated Data Exploration atau IDX. Nah, di sini dimulai dari yang simple saja. Misalnya, ya, kita ada sekitar 100 uh, blok eksplorasi. Kalau mereka ingin uh, apa memasukkan sebuah proposal untuk mereviewnya itu, SKK Migas harus mereview historinya. Nah, historinya dari mana kita dapat? Ada nggak historinya tersebut masuk ke dalam data? Apakah datanya terupdate me, uh, uh, dengan uh, apa update kegiatan mereka yang terbaru di lapangan? Nah, bagaimana cara mendapatkan data di lapangan dan lain-lain? Nah, di sini jadi kita, per, uh, apa di dalam data ini kita akan masukkan menjadi satu profil dan kinerja kati, uh, perusahaan minyaknya, ada GIS map, data sumber daya, uh, long term planningnya, komitmen-komitnya, uh, komitmen-komitmennya, uh, data-data apa kemudian IMB itu expected monetary value dan yang dan yang lebih penting adalah di sini eksplorasi walaupun itu divisinya berada di divisi saya tapi itu tidak dilakukan oleh saya saja kenapa karena dalam pelaksanaannya ada teman-teman dari uh, deputi operasi dari sisi pembebasan lahan ada lagi teman-teman formalitas. Nah bagaimana caranya data yang sebanyak itu bisa digunakan oleh orang lain baik di SKK Migas maupun di luar SKK Migas secara langsung ya jadi tidak ada lagi data yang terdelay atau data yang berbeda-beda dan lain dan ketika ada update semua pihak yang bersangkutan bisa mendapatkan update-nya nah yang kedua adalah ada virtual data room nah sekarang kita sebut virtual data room tapi yang tadi Pak Amin sampaikan misalnya di SKK Migas itu kami secara free itu sudah mengundang investor untuk datang jadi waktu itu kami datang berkunjung ke tempat beberapa investor, ada beberapa tubuh dengan Pak amin dimulainya, kita datangi dan kita minta mereka hadir ke datang ke SKK Migas. Jadi waktu kami datang eh, apa mengetuk pintu-pintu investor, itu kita tunjukkan brosur-brosur kita, kita jualan potensi Indonesia dan mengajak mereka datang ke Indonesia, ke SKK Migas, di mana kami ada ruangan namanya Cafe GGR, di mana di situ satu-satunya ruangan meeting dengan apa, layar yang sangat besar untuk menunjukkan data-data, dan setiap kali investor datang, mereka gratis, bahkan mereka kami siapkan makanan dan minuman di sana. Nah, kami pun siapkan 3-5 orang untuk menunjukkan hasil interpretasi data-data tersebut. Jadi mereka, kalau saya suka job dengan investor itu, investor cuma datang, bawa badan, dan tinggal tunjuk-tunjuk. Saya mau ini, saya mau itu, nanti tim saya yang... Akan mengolah datanya dan menunjukkan, dan menjelaskan. Nah, sekarang dengan adanya COVID, kami harus beradaptasi bahwa mereka tidak bisa datang ke SKK Migas. Jadi, kami menyediakannya dalam bentuk virtual data room. Jadi, tadi ada pertanyaan mengenai data-data ini gratis atau tidak. Uh, untuk yang datang, visit ini gratis, tapi untuk yang dari Kementerian SDM itu ada biaya minimal uh, dalam bentuk membership. Kenapa? Karena kemarin sempat diskusi dengan beberapa investor mereka membutuhkan sistem yang kuat cepat ya mereka tidak ingin gratis tapi apa misalnya susah didownload akhirnya dilihat berapa dana untuk membuat sistem yang sangat kuat dan memaintain sistemnya diberikanlah dana membership yang sangat minimal ya mungkin kalau dari hasil survei dana yang diminta itu hanya sekitar Uh, seperempat dari dana yang data apa biaya membership yang investor pun sebenarnya mau membayarnya. Tapi memang idealnya dana-dananya sebesar semurah mungkin atau bahkan bisa suatu saat menjadi gratis ya. Yang diberikan akses itu kalau di sini misalnya teman-teman mahasiswa itu diberikan akses juga mahasiswa itu gratis. Kenapa? Karena kita membutuhkan ide-ide baru ya, startup, startup company mungkin data-data scientist yang mampu meng mengolah data-data tersebut dan berdiskusi dengan kami. Jadi nanti kalau ada sudah dapat akses mau diskusi monggo ya silakan datang ke SKK Migas kita kita diskusi bersama. Nah, untuk eksplorasi ya kalau dilihat di sini gambar yang paling kiri ini ada grafik 1 juta barel tadi. Tadinya itu masih manual setiap warna itu dengan Excel dan dengan tim tertentu. Nah, itu mau kami gabungkan jadi satu dan ini sudah berjalan sehingga menjadi satu kesatuan SKK Migas. Nah, kalau lihat gambar sebelahnya itu yang di, ada current ada new normal current itu apa K3S sendiri SKK Migas yes, sendiri. Nah tadi yang seperti Pak Amin sampaikan data sudah digabungkan dan sekarang kita membuat dashboard-dashboard dan data analytics ya bahkan untuk eksplorasi kita sudah mulai uh, sudah berkoordinasi dengan dengan teknologi, penyedia teknologi untuk melakukan machine learning dan artificial intelligence karena data kita puluhan tahun banyaknya minta ampun ya nah teknologi yang terbaru sekarang harus uh, sudah mampu mengolah atau menginterpretasikan data-data yang lama tersebut nah kemudian kalau dilihat di sini ini banyak istilah yang mungkin teman-teman yang bidangnya IT itu sudah sangat sudah sangat familiar itu tadi AI ya machine learning kita juga sudah menggunakan sistem cloud kami sedang saya sudah berdiskusi dengan managing directornya Google Cloud Indonesia bagaimana SKTMS bisa bekerja sama. kenapa dengan cloud tersebut tidak hanya datanya secure Uh, ya dan lebih lebih optimal penyimpanannya, kalau mau di dianalisa dengan software-software tertentu itu bisa lebih cepat karena data sudah di sana. Nah kemudian uh, tentunya di challenge di Indonesia ada peraturan mengenai ownership data dan lain-lain harus -lain, sesuatu yang harus kami, kami jalani dan tempuh. Nah kemudian juga ada deep analytics, jadi kalau hanya mendigitalkan kertas itu bagus tapi itu kurang advance, yang lebih advance adalah memasukkan data langsung muncul data analytics yang sudah kita rancang. Nah ini untuk kedepannya apalagi ya, kita mau menggunakan production forecast tool, asset portfolio management, automated interpretation, your are candidate selection dan lain-lain. Ya ini mimpi kita yang sudah kita mulai ya dalam 1-2 tahun terakhir. Kemudian ada lagi yang namanya STMS, nah ini tadi mungkin disampaikan Pak Amin adalah subsurface data management system. Jadi kita Alhamdulillah di 2019 sudah terkumpul 100% yaitu 200 K3S dan sekitar data itu 120 terabyte subsurface data dan data-data lain Nah kita akan mentransform itu lebih lanjut ya menjadi digitalization process karena yang sedang melakukan uh, ISDC ya uh, itu digitalisasi 3.0 ya itu sedang kita lakukan sekarang dan akan kita teruskan menjadi data science analytics dan akhirnya nanti menjadi uh, data-driven decision making Nah ini tentunya eh, apa sekali lagi kalau backgroundnya IT ini bisa mudah dimengerti tapi dalam pelaksanaannya tidak semua orang mengerti IT dan ini tentunya banyak challenge yang harus kita kita tempuh dan ini juga memakan dana. Nah, rencana yang lainnya apa misalnya eh, kita mau remastering data-data yang lama ya supaya dulu tidak terlihat ada oil eh, apa minyak dan gas sekarang mungkin bisa terlihat dan juga melakukan kegiatan studi 50.000 km pergi sudo seismic. Jadi ini bukan physical seismic, tapi menggunakan pseudo seismic untuk lagi-lagi mengidentifikasi potensi Ya, Kita melakukan aset-aset manajemen dan optimisasi, dan tentunya melakukan deep learning. Ya, Deep learning untuk analisa potensi basin. Nah, untuk sisi operasi, kita juga harus mendapatkan data-data terbaru. Ini tahun apa uh, 2019 Desember kita sudah ada Integrated Operation Center di mana semua data-data operasi itu sudah muncul di SKK Migas. Ini diresmikan waktu itu Pak Sekjen itu Pak Ego di gambar kiri atas itu mewakili Pak Menteri waktu itu ya uh, bahwa di sini apa datanya centralized dan data terintegrasi uh, di sini di sini apa uh, bisa berkolaborasi. Uh, memonitor uh, semua fasiliti dan lihat bagaimana apa yang terjadi di lapangan jadi di sini nanti ada khusus untuk drilling ada untuk kapal ada stok jadi kalau dilihat di gambar kanan atas ada bentuk tangki itu isinya tangki-taki stok sebelum dimasukkan ke dalam kapal Nah kalau di gambar bawah ini kelihatan production networknya seperti apa uh, mana alat yang mati hidup dan lain-lain kembali ke gambar kanan atas yang, yang yang monitor paling kiri itu bisa menunjukkan uh, apa uh, kapal sedang di mana kalau di gambar tengah uh, di, di monitor tengah di gambar kanan atas monitor tengah itu menunjukkan drilling aktivitas sedang terjadi jadi ada kameranya uh, ada ada adi, drillingnya sudah di kedalaman berapa apakah diteruskan jalan dan lain-lain. Nah integrated operation center ini memang ditujukan untuk macam-macam uh, ya uh, ini di kita ada V1, V2 dimana V1 ini uh, sudah selesai di akhir Juni kemarin jadi sudah ter, ter, sudah live akses untuk 20 perusahaan minyak sudah ada inventory untuk 10 perusahaan minyak dalam drilling sudah 19 minyak, perusahaan minyak dan lain-lain disitu nanti akan ada mobile apps paling tidak untuk manajemen dulu nantinya akan mungkin untuk untuk yang relevan itu bisa terbuka. Jadi, ada mobile apps, ada desktop, uh, inventory online itu adalah ATG atau automatic tank gauge, uh, gauge ya, atau gauge, itu uh, kita ada. Nah, nantinya ini akan terus ke arah uh, apa uh, monitoring performance, jadi ada data analytics uh, dan lain-lain nah ini untuk berikutnya adalah yang kami sebut tadi wonder service policy jadi kita sudah memasukkan data-data itu secara online ya yang sehingga bisa mempercepat uh, prosesnya ini adalah saat terakhir saya mengingatkan lagi bahwa salah satu dari lima uh, transformasi di kami Migas adalah digitalisasi ya nah ada beberapa contoh yang belum saya tunjukkan di sini adalah bulan Juli ini kami soft launch Uh, jadi di SKK Migas itu ada namanya work program and budget atau program kerja dan biaya Tahunan di mana semua perusahaan minyak se-Indonesia akan memasukkannya ke SKK di review Untuk mendapatkan persetujuan Nah sekarang sudah soft launch memasukkan datanya sudah secara digital ya. Nah itu uh, kami terus improve tentunya dengan data analytics Untuk biaya kami semenjak 3 tahun yang lalu uh, itu ada Uh, unit cost. Unit cost itu merupakan analisa data-data yang ada. Ya Tidak hanya kami kumpulkan, tapi sudah kami buat modelnya dan sudah dianalisa untuk 14 uh, macam uh, cost terbesar. Nah, jadi, kami sudah bisa mempredik kira-kira kalau ada kegiatan itu cost-nya berapa. Ya, jadi, ada data analytics di sana, bagaimana performance K3S dan lain-lain. Nah, mungkin dengan waktu yang terbatas ini, mudah-mudahan saya bisa memperlihatkan bagaimana Uh, apa memang untuk industri migas ini data itu sangat penting digitalisasi sangat penting dan bagaimana di SKK Migas sudah berusaha mengimplementasikan meng ini uh, dalam industri migas uh, mudah-mudahan ini uh, saya bisa di, di, di meeting ini webinar ini uh, kami bisa mendapatkan ide-ide ya atau diskusi baik di meeting ini maupun di luar meeting ini bagaimana kita terus bisa melakukan leapfrog jadi loncat ya tidak hanya improvement, tapi loncat langsung ke teknologi yang tepat guna untuk meningkatkan industri migas di Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Terima kasih Bapak Jave Arizon Suardin atas pengaparannya. Bagi para hadirin yang memiliki pertanyaan untuk Pak Jave, silahkan bisa menanyakan, dikirimkan langsung ke Uh, question host ya. Nanti kita akan membaca pertanyaannya untuk dijawab oleh Pak Jak. Iya baik ini ada pertanyaan Pak Jafe dari ya. sebentar ya dari Mas Dimas Permana tadi yang sempat ditanyakan juga oleh uh, ke Bapak Amin mungkin uh, Pak Jafe bisa memberikan pemaparan lagi jadi yang tadi beberapa tahun lalu kabar Indonesia akan buka akses data migas untuk publik bagaimana kabar inisiatif tersebut lebih detailnya Pak. Uh, jadi uh, seperti Pak Menteri sampaikan ya, apa yang disebut publik ya, uh, uh, sudah dijelaskan, tapi dari, dari sisi membuka data, jadi kami sudah membuka data seperti saya sampaikan tadi, membuka data itu ada beberapa cara. Yang pertama, sewaktu kita datang ke investor-investor, kita datang dan kita tunjukkan data, data teaser, di mana untuk membuat mereka tertarik. Kemudian data kedua adalah, itu sudah kami lakukan, Ketika kami datang ke investor-investor, itu langsung ada 27 investor datang ke SKK Migas. ya langsung dalam satu tahun, itu salah satu rekor terbanyak. Yang kedua adalah, uh, untuk investor tersebut yang datang ke SKK Migas, itu langsung kami tunjukkan semua data yang mereka inginkan. Nah, data-datanya itu uh, apa tidak hanya di area yang mereka inginkan, tapi juga area-area uh, sekitarnya. Karena seperti Pak Amin tadi sampaikan, Memang untuk migas ini tidak dibatasi oleh area di atas ya, tapi justru di area di subsurface-nya. Jadi mereka harus punya data-data di sekitarnya. Nah itu kita tunjukkan tentunya uh, jelas dengan perjanjian uh, apa confidentiality agreement-nya. Yang ketiga, nah ini paling besar adalah sekarang sudah uh, peraturan menterinya itu tahun lalu sudah keluar, bahwa data itu uh, sudah be, uh, lepas, jadi perbandingannya begini ya, dulu itu, kalau ingin data, kita uh, mereka mencapit data ke kita, uh, mencapit surat minta data di area tertentu. Ya, nanti mereka disuruh membayar uh, nanti menjadi bagian dari bidding untuk mendapatkan sebuah blok di Indonesia. Nah, mereka bayar datanya. Bayarnya masih sangat mahal dan hanya untuk area tertentu. Nah, yang sekarang itu adalah semua data yang ada, ya. Itu bisa dilihat. Ya, berdasarkan peraturan pemerintah tersebut bisa dilihat dengan membayar membership yang rendah tadi nilainya Nah jadi disitu mereka bisa bisa menganalisa mendownload dan lain-lain Nah nanti disitu uh, Yang banyak adalah raw data sama seanalisa yang sudah melewati batas waktu komersial Nah nanti bentuknya seperti ini Itu menguntungkannya tidak hanya buat perusahaan minyak tapi juga perusahaan pengolah data Jadi kalau di sini ada perusahaan pengolah data itu baik sekali jadi mereka biasanya yang sudah ada ini menjadi member Kemudian mereka analyze datanya, nanti mereka mendapatkan waktu komersial mungkin 6 sampai tujuh tahun. Tapi itu menggunakan data-data yang ada. Raw datanya tetap tetap uh, available buat siapapun yang membutuhkannya. Ya, nah nanti uh, setelah melewati data komersial apa waktu komersialisasi nanti menjadi available lagi. Contoh yang paling besar apa? Uh, tadi saya tunjukkan ada ada apa uh, ini ya. Contohnya uh, ini, data untuk jami merang, seismik terpanjang di Asia Pasifik 10 tahun terakhir. Jadi terbaru dan terpanjang enam 10 tahun terakhir di Asia Pasifik, yang garis-garis hitam. Nah, kalau ini datanya ada, tapi hanya bisa diakses oleh satu atau dua investor, ini enggak ada gunanya. Kenapa? Karena bloknya sangat besar. Bloknya sangat besar. Nah, uh, jadi nanti uh, Pertamina dalam hal ini yang melakukan, setelah mereka uh, selesai melakukan kegiatannya, which is baru selesai Juni ini, eh uh, minggu lalu kalau tidak salah, uh, mereka punya hak komersial sekitar setahun, jadi 12 bulan. Setelah 12 bulan, raw datanya itu akan available buat siapapun yang ingin mengevaluasi, siapapun yang relevan. ya. Jadi nanti kalau Exxon, Chevron, dan lain-lain mau melihat data baru tersebut, silahkan. Data baru dikombin dengan data-data lama. Jadi sudah ada data lama juga di beberapa area di situ. Nah, ini jadi menjadi available untuk mereka semua uh, uh, apa, analisa. Nah, nanti dari data dari analisa tersebut bisa lihat mereka mau membuat blok yang mana untuk dijadikan fokus karena ini areanya besar sekali. Nah, itu sekarang yang sudah sudah berjalan uh, sekarang. Terima kasih, Pak. Ya, baik, Pak Jafet, terima kasih. Semoga terjawab Pertanyaan selanjutnya dari Andrean Satria. Pertanyaannya adalah, dengan adanya diskusi SKK dengan public cloud provider, apakah data residency regulation akan di-waive? Karena kebanyakan public cloud provider di Indonesia masih menggunakan data center di luar negeri. Uh, terima kasih Mas Andrean Satria. Uh, jadi, uh, untuk data center, uh, kami memang bicara dengan Google karena Google sudah melaunch sudah membangun dan melaunch uh, uh, data centernya di di, di di Indonesia. Jadi mereka sudah ada, ya kemarin di di di launch uh, SKK Migas juga diundang waktu itu uh, mungkin baru sebulan yang lalu kalau tidak salah. Nah jadi sudah jadi mengenai data residensi di dalam Indonesia itu mestinya tidak tidak masalah. Ya jadi tidak tidak ada yang perlu di wave karena tidak ada data yang dibawa uh, keluar uh, negeri. Nah. Tapi kami tetap, tetap uh, bekerjasama dengan pihak terkait memastikan bahwa itu memang nanti tidak tidak tidak menjadi isu. Kalau dari data security saya rasa Google ini ya sudah kelas dunia, kalau Google kita anggap tidak secure ya siapa lagi kita anggap secure ya. Nah, jadi sekali lagi data residency itu sudah di Jakarta, but servernya di Jakarta, data centernya secara fisik sudah di Jakarta dibangun oleh Google. Begitu uh, uh, Mas Andrea Baik, terima kasih Pak Jafe. Semoga terjawab ya Mas uh, Andrian Satria. Selanjutnya ada follow up question Pak dari Mas Dimas Permana. Oke. Okay. Jadi bagaimana caranya menjadi member supaya bisa mengakses data-data tersebut untuk para praktisi profesional hmm. dan akademisi? Iya, yeah. uh, itu uh, terima kasih Mas Dimas. Ini uh, senang sekali Mas Dimas sangat tertarik dengan data ini. Uh, jadi Mas, uh, itu bisa ke dipegangnya di untuk data di Indonesia ini oleh Pusdatin, Pusat uh, Data Nasional ya, uh, tapi uh, Menteri kemarin sempat bilang itu pengennya Pusat Data dan Analisa, ya, jadi bukan cuma ada data tapi ada analisanya, nah mereka yang megang, nanti Mas mungkin di, di meeting terpisah ini, kalau bisa kita kontak-kontakan nanti saya saya arahkan ke website Websitenya, ya, atau orang yang terkait sehingga uh, bisa cepat nanti menjadi member di sini. Gitu, uh, Mbak Talita? Iya, baik. Terima kasih, Pak Jafri, dan semoga menjawab untuk Mas uh, Dimas Permana. Lalu selanjutnya ada pertanyaan dari Perda Nano kabarnya pemerintah juga bakal menggandeng lembaga geosains dunia guna mengolah data migas. Sehingga diharapkan bisa memberikan temuan cadangan migas besar seperti di Mesir dan Norwegia. Ya. Itu kelanjutannya seperti apa dan apakah sudah dimulai penjajakan kerjasama? Ini dari Ferda Kata Data. Oh, ya. oh uh, Jadi, untuk ini uh, Mas Ferda... Uh, ya kita sudah sudah uh, menjajaki itu jadi uh, kita ada-ada dua macam jadi ya kerjasama dengan dengan dengan uh, pihak in, uh, internasional ya, jadi Pak Menteri sangat ingin sekali apa uh, bahwa uh, kalau memang datanya besar selain menggunakan uh, teknologi yang dimiliki oleh teman-teman di Indonesia tapi juga kita gunakan teknologi yang dimiliki oleh mungkin kelas dunia. Jadi tergantung tingkat kesulitannya dan tergantung ukuran besarnya. Contohnya, misalnya untuk perusahaan data seismik ya, mereka sudah datang ke beberapa ke kami. Mereka ingin mengolah data dan dan ini tidak tanggung-tanggung. Mereka minta data misalnya seratus ribu kilometer persegi dan mereka akan mengolah mengolah data tersebut, ya nah itu dengan perusahaan kelas dunia yang bisa melakukan itu karena tidak hanya membutuhkan super komputer ya tapi juga orang-orang yang yang yang yang bisa melakukannya nah jadi itu terbuka untuk perusahaan-perusahaan kelas dunia terus kerjasama yang kedua pas lain yang tadi itu misalnya menggunakan software-software kelas dunia yang mungkin bisa dilakukan oleh orang Indonesia atau SKK sendiri bahkan atau K3S yang menggunakan software-software kelas dunia nah kami sedang apa sedang membagi-bagi jadi kalau tadi yang dilihat ada IDX dan lain-lain itu ada beberapa yang kami kerjasamakan dengan dengan uh, apa, perusahaan uh, kelas dunia tanpa bermaksud uh, apa mem membilang bahwa di Indonesia belum mampu tapi ini kita sesuai porsinya saja jadi memang ada yang dengan teman-teman di Indonesia ada juga yang di luar yang di Indonesia misalnya kami sedang ada rencana untuk uh, kalau kita tahu uh, vulkanik itu ya vulkanik itu banyak potensi tapi uh, apa Uh, tapi dari sisi seismik itu tidak mudah karena data apa seismiknya bisa terganggu. Jadi kami ada program tes parameter yang mungkin melibatkan dengan teman-teman uh, saintis-saintis di Indonesia. Nah, tapi ada juga kami yang menggunakan software-software kelas dunia juga uh, untuk untuk memastikan softwarenya sudah proven dan dan dan bagus ya dan sudah proven di negara-negara tadi disebutkan, misalnya di Norway atau di di, di Egypt. Mungkin uh, kurang lebih seperti itu, Mas Ferda. Baik, terima kasih Pak Jafe. Ini ada pertanyaan tambahan juga dari Perda. Ya. Mengenai manfaatan big data di sektor energi seperti apa, implementasinya bagaimana, dan seberapa besar pengaruh dari penggunaan big data dalam kegiatan eksplorasi. Um, oh sorry. Big data itu, ini ya, apa namanya, eh, uh, Kata-kata yang besar ya, namanya juga big data. Tapi gini, uh, yang paling penting adalah kita mempunyai data yang sangat banyak. Ya, kalau khusus eksplorasi, ya, data yang sangat banyak yang umurnya sudah puluhan tahun. Nah, sekarang bagaimana caranya kita dengan teknologi yang ada bisa melihat apa yang dulu tidak terlihat? Ya, apa yang dulu tidak terlihat? Jadi, kalau di seismic, misalnya dulu gambarnya agak kabur ya. Jadi, nah, karena ada noise-nya, misalnya. Nah, yang sekarang teknologi terbaru mungkin bisa lebih menghilangkan noise-nya sehingga ini lebih lebih uh, terang, lebih lebih terlihat. Itu yang pertama. Yang kedua, teknologi ini harus mampu melakukannya dengan cepat, ya, dengan cepat. Jadi yang dulunya mungkin tiga bulan bisa nggak sekarang jadi satu minggu. Gitu. Jadi kalau ada teknologi yang bisa menganalisa tapi butuh waktu setahun, nah itu nggak bisa. Kita butuh uh, untuk menumpukan eksplorasi ini harus dalam waktu yang cepat. Nah, yang ketiga. Uh, kita tidak bisa lagi melihat apa, Indonesia ini, kalau di peta ini dilihat, tidak bisa lagi melihatnya blok-blok. Di Indonesia kan ada 200 blok. Jadi bisa saja blok yang satu itu eksplorasi, melakukan seismik, blok sebelahnya enggak. Sedangkan subsurface itu, apa subsurface itu adalah uh, tidak dibatasi oleh blok. Makanya kalau dilihat di sini, ya seismik 2D yang kami lakukan ini bersama Pertamina, itu tidak dibatasi blok langsung aja di seismik besar-besaran. Nah, yang idealnya itu se Indonesia ini di seismik tanpa dibatasi blok. Jadi bayangkan ada garis-garis hitam tapi se Indonesia. Nah, apakah ada, Nah, itu kan dibutuhkan analisa data data baru dan data lama yang sangat besar. Nah, disitulah big data analytics itu perlu di perlu dilakukan. Nah, untuk melakukan kegiatan fisiknya nanti. Jadi dengan big data analytics, mudah-mudahan kita bisa mempelajari pattern-pattern dengan menggunakan machine learning pakai artificial intelligence dan lain-lain. Jadi yang pernah ditemukan di suatu tempat mungkin bisa ditemukan juga di tempat yang baru ini dengan machine learning tadi. Nah, setelah misalnya sudah dapat hasil di mana mode eksplorasi, ya tentunya kan ada faktor biaya. Nah, kami juga ada big data analytics untuk biaya kenapa supaya semakin efisien biayanya semakin banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Ya, ini kan 30.800 km di slide ini. Kalau dulu waktu itu misalnya nih kosnya 50 persen lebih murah ini akan lebih tidak akan nambah 10.000-15.000 kilometer lagi Nah jadi kami menganalisa big data khusus untuk kos ya kami bedah sampai sampai ke faktor yang terkecil supaya bisa bisa memberikan kegiatan lebih efisien jadi memang banyak sekali Mas Ferda ini ke kebut apa big data ini dan sudah kita jalankan di SKK ya kami juga meng-encourage untuk K3S atau perusahaan minyak dan gas kalau di PODPUD-nya itu mau memasukkan sistem digital supaya untuk bisa meningkatkan monggo nanti kita bisa diskusikan supaya bisa meningkatkan produksi ke depannya. Mungkin begitu Mas Ferda, Mbak Kalita. Iya, terima kasih Pak Jave dan semoga terjawab untuk Mas Erda. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Ronggo Putro izin pertanyaan Pak, apakah sudah ada AI yang diaplikasikan untuk meningkatkan akurasi data seismik versus reserve calculation? Wah ini apa detail sekali uh, pertanyaannya. Saya kebetulan bukan orang eksplorasi. Uh, itu uh, tapi kalau di SKK ya, menurut saya itu belum belum banyak dilakukan, Mas. Itu baru akan kita lakukan. Kita sudah diskusi dengan dengan penyedia jasanya bagaimana AI bisa bisa dilakukan. Saya juga yakin di K3 selain di Indonesia mungkin belum belum terlalu banyak ya. Uh, tapi kita sangat open ke teknologi-teknologi yang yang terbaru yang yang yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan eksplorasi di Indonesia. Gitu mungkin Mas Ronggo sama Mbak Talita. Iya. Terima kasih, Pak Jaffe. Semoga menjawab, Mas Ronggo. Ini kita ada pertanyaan terakhir nih, Pak, dari Ibu Yunita Diah dari Premier Oil. Mau tanya, Pak, apakah ada target waktu dari SKK Migas untuk menghimbau KPS-KPS di Indonesia untuk go digital dan sampai tahapan otomatis data analytics? Karena point of view uh, ibu Yunita sebagai reservoir engineer, hal tersebut sangat berguna untuk menaikkan work efficiency, increase work productivity, dan juga reduce risk dan as uncertainty. Ya, yeah. uh, mulai dari sekarang, bu, Mul mulai dari kemarin, Bu Yunita, uh, monggo aja kalau ada ide-ide untuk penggunaan teknologi yang bisa ini uh, nanti diskusinya adalah bagaimana apa value dari teknologi yang dibawa. Kalau ada value-nya. Uh, apa SKK tidak akan mencegah bu. jadi monggo dipropos dan diajak baik dari sisi apa tadi reservoir tadi baik uh, maupun sampai ke operasional ya jadi tidak ada apa ya tidak ada Oh mulai tahun depan enggak mau nanti siang, mulai mau diskusi sama SKK juga boleh bu mengenai uh, apa tadi uh, teknologi itu monggo bu Yunita, begitu Mbak Talitha Baik, terima kasih Pak Jave dan semoga um, terjawab untuk Ibu Yunita. Dan sayang sekali sesi Q&A ini harus diakhiri. Uh, terima kasih para hadirin atas antusiasme uh, bertanya kepada Pak Jave dan juga kepada Pak Jave Terima kasih atas pengaparan dan juga jawabannya. Uh, sekarang Pak Jafe dimohon untuk uh, join di Breakup Room untuk proses dokumentasi bersama manajemen Ikhra. Oke, okay. terima kasih semuanya. Ya, Mari, Assalamualaikum.